Kami dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer Universitas Jiwanda Bogor mengucapkan Inal Aizi, uang Aizi, mohon maaf, latir dan Fisiko, Aizi, oh. Aizi